40 feet, guys. Waduh, nih, nice. ini banget. Wow, ini pintunya ada dua. Bismillah, masuk ya. Ini untuk kamar mandi juga. Wih, lihat, tapi atapnya atau sekatnya ini tidak full. Nah, jadi, exhaust-nya ada berapa ini? panjang sekali nih ya, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 10 kamar mandi, tapi ini ini kamar mandinya jongkok ini jongkok gak ya ini jongkok ini juga jongkok luas tovelnya ada 4 tempat gencing berdirinya ada Cirolupatmo nemtu Oh, ternyata jongkok. Jongkok semua, guys. Ya, jongkok semua. MCB-nya di sini. Ya. Pintunya keluar di sini. Yang tadi masuk.